Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita awali dengan yang manis-manis nih, para sahabat. Disimak ya di unggahan Cabit Donuts. Ini mengunggah foto Bunda Lesti yang sangat cantik. Ini momen saat foto shoot kemarin di Sidelin Label ya. Masya Allah Bunda Lesti memang luar biasa banget. Ini kebanggaan warga Konoha. Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Kak Lesti Gejora aja suka banget sama salah satu spesial varian kita yaitu Nutella. Masa kalian enggak sih? Yuk buruan order cabai donuts dengan cara mengklik link di bio Instagram kita. Tuh persahabat ya Bunda Lesti aja suka banget nih makan cabai donuts. Ini varian spesial ya Yaitu Nutella Masya Allah banget ya Bunda Lesti Semoga selalu sehat Selalu bahagia Dan semoga apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Kita lihat juga persahabat ya Di postingan selanjutnya Ini ada unggahan dari Mama Kejora Satu jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan doa Di IGS pribadinya Kita lihat persahabat ya Doa yang dipanjatkan oleh Mama Kejora Doaku hari ini Ya Allah, berikanlah hidupku, ubahlah arah hidupku dari hidup yang sulit menjadi mudah. Terimalah amal ibadahku, hapuskanlah dosa-dosaku, sehatkanlah badanku, bahagiakan keluargaku, lancarkanlah rezekiku dengan ridho darimu. Amin. ya Robbal 'alamin. Masya Allah, ini doa dari mama kejora, mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan. Kita semua juga mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Berikutnya disimak juga persahabat makin gak sabar untuk menyaksikan vlog kolaborasi antara Lesti Bilar. Bersama Putri, Delina, dan Rizwan Ini sungguh sweet banget ya Ada momen cidukan Yang kita dapatkan juga di momen saat kolaborasi Lestari Sama Putri dan Rizwan ini Diperhatikan persahabatan tangan Idola kesayangan kita Itu saling menggenggam Masya Allah banget ya Nempel terus Luar biasa kemesraan Memang selalu diperlihatkan oleh Leslie dan Bilar Dimanapun tempat, dimanapun acara mereka selalu memberikan kebahagiaan lewat kemesraan yang diperlihatkan. Masya Allah, bahagia selalu untuk Lesti Bilar. Rumah tangganya langgeng selalu. Amin. Ya Robbal Alamin. Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun Tuti underscore Les lovers. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan tangannya kayaknya lemnya mulai beraksi katanya tuh ya <laughs> nempel terus Masya Allah Lesti dan Bilar selalu bikin bahagia berikutnya disimak juga persahabat di unggahan Terbaru Indosiar yang mengunggah sebuah postingan info bahwa hari ini adalah hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495 Wow Masya Allah banget ya di sini juga persahabat ya kita mendapatkan Kabar bahagia, Masya Allah banget ya, ada foto Bunda Lesti di postingan Indosiar ini. Apa mungkin bakal ada konser Hood DKI Jakarta di Indosiar? Kita berharap saja mudah-mudahan ada kejutan yang akan disuguhkan oleh Indosiar dan idola kesayangan kita. Di postingan ini pun persahabat ada pantun yang dituliskan, persahabatnya oleh akun Indosiar. Jalan-jalan keliling kota, jangan lupa pakai kacamata, selamat lahir kota Jakarta, semakin sukses kota bumi tercinta. Yay, tulis doa dan harapan kamu untuk Jakarta di persahabat ya. Semoga kota Jakarta semakin sukses, amin. Dan kita lihat juga di kolom komentar nih persahabat ya. Ada tanggapan dari akun Instagram mutmainah547. Kirain mau ada konser, Min, udah lama nggak nonton dangdut di Indosiar, ya. kangen dengan para artis-artisnya, Hari Lida, Dea Putri, Dea Rafli, Lesti Kejora juga, Masya Allah banget, nama Lesti selalu disebut, mudah-mudahan ya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan, spesial di hari ulang tahunnya, kota Jakarta. Kemudian persahabat disimak juga ada kabar spesial yang kita dapatkan, ini kabar yang diinfokan oleh Papa Bilar semalam, Bahwasanya Papa Bilar akan menemui salah satu Les Lovers yang selalu mensupport dengan tulus idola kesengan kita. Wow ini juga kejutan persahabat ya Lanjut ke part kedua kata Papa Bilar Siap-siap akan ada kejutan bahagia dari Rizky Bilar yang akan menemui salah satu Lest Lovers Doakan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran Kita sebagai fans sejati tetap dukung yang terbaik buat karya-karya idola kita Lesti dan Rizky Bilar